Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih caranya membeli Robux di Roblox. Robuxnya Roblox gitu ya. Secara murah, cepat dan dijamin aman ya karena kita menggunakan e-commerce atau pihak ketiga seperti Unipin, Item Queue seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membeli Robux melalui Barrier Store di bari Store ini ada kelebihannya yaitu dia pengirimannya cepat dan aman ya selama 5 hari Robox sudah masuk kalau di Unipin atau di Item Queue ya, kita lihat di Item Queue, dia harganya bervariasi mulai dari 8.500 sampai ada yang 17.000 ya tapi ada minusnya, kalau di Unipin dia menunggu selama 15 hari yang dimana itu uh, tergolong cukup lama ya selama dua minggu lebih kita baru masuk robuxnya dari pembelian kita harus menunggu 15 hari untuk mendapatkan robux tersebut. Tetapi tidak dengan di barrier store. Untuk linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Silakan teman-teman klik di situ dan langsung saja beli. Oke dan sekarang saya akan mempraktekkan cara membelinya. Jadi kita langsung saja ya. Oh ya sebelumnya kita login dulu nah setelah login kita langsung aja beli kali ya jadi 8500 ini dia dapat 100 robux ya lumayan ya untuk harga segini kita dapat 100 robux nah setelah kita beli, klik kita akan memasukkan username atau user nickname di robux kalian nah setelah kalian isi nickname robux kalian kalian pilih jumlah pembeliannya ini kelipatannya 100 ya teman-teman ya Jadi kalau kalian beli satu dia akan teman-teman akan membeli sebanyak 100 robux yaitu 8500 tadi harganya tetapi kalau teman-teman beli 200 ya tinggal klik 2 aja jadi ini dikali 100 ya kelipatannya 100 di sini saya akan membeli satu saja untuk contoh aja dan di sini teman-teman pilih metode pembayarannya bisa melalui pulsa atau pembayaran offline seperti di Alfamart, Indomaret dan semacamnya teman-teman dan atau kalau mau praktis kalian pilih dompet digital ya kalau misal teman-teman mempunyai saldo di dana atau OVO atau GoPay silahkan pilih di dompet digital Di sini saya menggunakan OVO oke kita lihat total pembayarannya 9560 Nah kenapa harganya 9560 Bukannya tadi 8500 ya Itu kan kita menggunakan pihak ketiga Yaitu dompet digital Seperti OVO, Dana dan itu ada biaya administrasinya Yaitu biaya administrasinya seharga 1060 rupiah Oke kita klik bayar Nah setelah kita menunggu tadi loadingnya agak lama Dan ini adalah halaman riwayat pembelian Atau riwayat transaksi dikarenakan saya menggunakan aplikasi OVO jadi kita langsung aja lihat bagaimana sih cara pembayarannya nah oke okay, ini dia tadi bagaimana cara pembayarannya kalau melalui OVO kita langsung saja scan kode QR yang tertera di layar ini oke okay, saya ambil smartphone saya dulu nah setelah selesai melakukan pembayaran melalui aplikasi OVO di smartphone kalian nanti akan ada tulisan seperti ini yaitu pembayaran telah lunas Silahkan hubungi penjual di menu riwayat pembelian atau mempercayakan kalian dengan penjual yang bersangkutan. Oke, sekarang kita akan chat penjualnya bahwa kita telah melakukan pembayaran. Nah, baik kita akan menghubungi penjualnya. Oke teman-teman mungkin saya skip saja ya karena sepertinya pedagangnya agak slow respon dan mungkin cukup sekian ya untuk video tutorial bagaimana sih cara membeli Robux melalui aplikasi pihak ketiga atau e-commerce di Bay Store buat teman-teman yang mau beli juga Robux di Bay Store saya kasih linknya di kolom deskripsi silahkan teman-teman klik disitu beli dan harganya cukup murah ya 8000 8500 ya jadi untuk 100 robuxnya Oke okay, sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton